Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor hatiku sangat kaya. Ku ada lima rupa-rupa warnanya: hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor hatiku sang.